Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coronavirus ini sudah ada sejak zaman dulu. Ini coba lihat di buku paket anak belajar ini. Siswa-siswa belajar buku IPA untuk kelas 8 semester 2. Ini diterbitkan pada tahun mana? Tahun terbitnya, Pak. Nah, ini 2017 pada bab Sistem pernapasan ini pada gangguan B, gangguan pernapasan ini nih, saya lihat, lihat, lihat. Nah, si, pada bagian B, gangguan sistem pernapasan manusia ini yang pertama influenza, yang kedua tonsilitis. Ini pe penyebabnya, ini sudah tertulis di sini nih. Ini nih, penyebabnya, ini penyebabnya adalah coronavirus ini sudah ada sejak zaman dulu, anak-anak sudah tahu. Faringitis ini, sakit faringitis ini penyebabnya juga coronavirus. Sudah ada sejak dulu. Tidak usah ya hati-hati tetap. Ini rasah terlalu mencekam begitu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.